Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan tentunya kabar yang sedang ramai diperbincangkan mengenai vlognya Bang Bobby Suarez Sebuah percakapan Bang Bobby dengan Bang Bensi Kumbang Masalah rumah tangga persahabat ya Kita lihat di sana sebuah kalimat Berarti kalau kita bertengkar dalam rumah tangga Berarti kita ngadunya sama Bang Bensi Kumbang, di sini Persabatnya menjawab sama Tuhan lah katanya Persabat, ya ialah sama Tuhan. Dan Bang Bobi juga bertanya, nggak sama orang tua? Kita lihat Persabat jawaban dari Bang Bensi Kumbang, orang tua nggak perlu sebenarnya Bro. Itu kalimat jawaban dari Bang Bensi Kumbang mengenai permasalahan rumah tangga. Ini menyangkut tentunya rumah tangganya Leslar juga. Postingan ini diunggah kembali oleh aku, Lesti underscore FC. Namun, kita juga sangflok dengan kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini: "Nasihati dan doain adiknya supaya menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik, loh bang jangan semua sikap dalam rumah tangga diwajarkan. Adiknya sedang memperbaiki hubungan dan belajar dari kesalahan, harusnya sebagai kakak yang baik, ia disupport." Bukan seolah menumrahkan sikap adiknya atas kejadian kemarin Pertengkaran yang berujung kekerasan bukan untuk dimaklumi Ini sikap dari salah satu fanbase bersahabat ya Yang kurang srek dengan pernyataan kakaknya Rizky Bilar Mengenai tentunya rumah tangga yang dialami oleh Lesti dan Billar. Komentar pun tentunya beragam bersahabat ya Kita lihat dari akun Anggita Dwi 2177 mengatakan, Hmm, kalau keluarga Bilar yang bikin kayak gini, gak pada diserang ya, malahan dipuji-puji. Giliran omnya Lesti bikin caption gitu aja, udah pada muncul nyerang komentar. Ada juga persahabat yang lain dari Ria 2959 mengatakan, Berarti kalau kita bertengkar dalam rumah tangga, ngadunya sama Tuhan, Terus kalau nanti bertengkar lagi, bukan ngadu ke Tuhan lagi bro, tapi sudah langsung menghadap Tuhan. Di luar dari kita, orang luar tidak tahu masalah sebenarnya apa. Tapi dengan berbicara seperti ini, bukannya mancing haters nggak sih? Ini masalahnya yang berkembang di luar KDRT, bukan cuma adu mulut bro. Ada juga tanggapan lain persahabat ya, dari akun Instagram. Putih Anuskara Abu 21 satu, satu mengatakan, Jangan anggap remeh soal aduan kepada Tuhan. Mereka lupa kalau Tuhan sudah memberikan basal-balasan atas perbuatan jahat yang mereka lakukan. Maka tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa menyelamatkannya. Oleh dari itu, jangan sombong. Itu berbagai tanggapan yang beragam. Kita lihat juga persahabat yang unggahan dari Bang Bobi dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan kalimat. Mohon maaf untuk semuanya. Coba biasakan ditonton dulu videonya sampai habis baru berkomentar. Karena video ini tidak ada menyinggung pihak manapun. Hanya obrolan keluarga semata. Mohon bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Itu pembelaan dari Bang Bobby. Bukan hanya ini, perselabatnya Bang Bobi pun menuliskan sebuah kalimat lagi. Astagfirullahalazim. Ya Allah ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan atas simak juga postingan lain ada sebuah kalimat komentar kakak nggak tahu diri demi cuan rela adanya dibully lagi sambil emot ketawa kita lihat jawaban dari bang bobby Suarez. haduh maaf ya saya bikin buat senang senang doang nggak harapin adsense sorry ya gue punya usaha walaupun kecil tapi bisa hidupkan keluarga kecil saya sorry ya itu kalimat Jawaban dari Bang Bobi. Kita simak juga tentunya ke kabar selanjutnya dari aku, Sendal Putih Bilar. Mengungkap foto Lesti dan Bilar, namun ada sebuah kalimat juga. Saya sih sebagai fans prinsipnya. Selama mereka berdua damai, adem ayem bahagia dengan keluarga kecil mereka. Mau keluarganya, temennya, netizen kayak ngomongin mereka masa berhutai kan yang penting les dan larnya tuh itu prinsip dari sendal putih pilar di juga kalimat caption yang dituliskan ini prinsip saya ya kalau yang lain kan punya prinsip masing-masing jadi saya nggak akan maksain kalau buat sepemikiran dengan saya saya sih fans buat hati saya happy aja yang nggak bikin happy skip aja itu kalimat dari akun sendal putih pilar. Kita lihat juga bersama di gambar selanjutnya, ada postingan informasi dari Indosiar, karena dua hari lagi bakal tayang acara Malam Puncak Indonesian Dangdut World 2022, hari Kamis tanggal 3 November live pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Disimak juga info penting di Indosiar, dua hari lagi jangan lewatkan, dua hari lagi menuju kemeriahan Malam Puncak Indonesian Dangdut World 2022. Yuk masih ada kesempatan kalian untuk memberikan dukungan bagi para nominasi kesayangan kamu dari masing-masing kategori IDA 2022 Serta tungguin para pemenangnya di malam puncak IDA 2022 hari Kamis Tanggal 3 November 2022 hanya di Indosiar dan Video.com Itu informasi penting dari Indosiar mengenai ajang IDA yang akan tentunya dihadirkan tanggal 3 November hari Kamis tepatnya tentunya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat kita simak juga kalimat komentar diunggahan ini banyak sekali yang mengharapkan Bunda Leslie Kejora tampil namun kita mendapatkan informasi bersahabat bahwa Leslie Kejora katanya tidak hadir untuk di acara Indonesian Dangdut World 2022 kita simak persahabatan ya, kalimat komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Instagram Fatwa Anggara 95 mengatakan, "Kira-kira Lesti ada nggak ya? Lagi nungguin Lesti banget," katanya tuh. Kita simak nih jawaban dari Zahira Alviera. Lesti nggak hadir, katanya. Memang sekarang Lesti gak mau ambil kerjaan dulu, baik on air ataupun off air, kata Boril. Di atas ada yang komen kata ayah keji orang Lesti gak hadir, kalau saya sih bersyukur, kalau gak hadir banyak buka 10 di situ. Kita mendapatkan informasi persahabatnya katanya. Lesti Kecewara tidak hadir, itu disampaikan juga oleh ayah Kecewara, persahabat. Kita simak juga ya, tentunya tanggapan jawaban komentar dari akun Instagram. Via Via dua empat mengatakan, Kalau kakak nggak tampil di TV ya, dede nggak tampil, kan dede cinta banget sama kakak. Dede hanya untuk kakak, katanya tuh. Kita lihat juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram. Galia 6939 mengatakan, Bismillah, pokoknya tetap kesayangan aku, Lesti Kejora, semangat. Masya Allah, luar biasa dukungan yang selalu diberikan dari orang-orang baik untuk Lesti Kejora. Bu Lesti tidak hadir maupun hadir, kita tetap dukung dan support yang terbaik ya. Bismillah, semoga bisa membawa pulang Piala Penghargaan di Ajang IDA 2022. Selanjutnya, persaba di juga, di sini ada sebuah postingan video persahabat dari akun gosip Ceria Tessa Mariska berikan pesan menohok kepada Dewi Persik di persahabat ya Tessa Mariska ini support Leslie kecora banget di Masya Allah persaingan ini diunggah kembali oleh akun Ken dari 01 Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan Masya Allah terima kasih supportnya untuk kesayangan kami Bunda Dede Ini baru namanya penyidang senior yang sangat bijak menyikapi permasalahan Tersama Rizky bersabat ya, mendukung penuh untuk seorang Lesti Kejora Masya Allah mudah-mudahan Lesti Kejora selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Semakin banyak orang-orang yang mendukung dengan tulus untuk Lesti Kita masih menunggu kabar terbaru hingga cidukan vitamin lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lestlar tentunya